Guys, pemandangannya guys. Sorry ya kalau kameranya kurang fokus itu. Soalnya ini kameranya disimpan di dada, jadi Oke okay guys, selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini kita akan... Nah, yang tegernya bahasa Indonesia nah, eh. lain, lain lain mencari eh. mencari mah neangan gimana nah, nah. neang neang mah lain eh mengecek lain mengangkat itulah. mengangkat teger yang sudah kita pasang guys tegir. Nah tuh nah, Ad udah pancingan gitu. pancingan ditegerkan Iya, makanya namanya teger karena teger karena ger neger cicing ya. kepada para ahli bahasa Sunda tolong dibantu ya kami ini agak kesulitan dalam memecahkan apa itu teger apakah sama dengan mancing gitu atau itu tolong ya ya inti nama Tuh, ini yang tegar bro. Jadi, guys. Omat, pokok nama. Lampu, ini. Lalu, bukan. Kita pake seluruh kapitnya. Tuh lah, balik, guys. Asli. Eh, orang buka sepatu safety. tadi dipake, eh. Harusnya pake sepatu adventure, guys. Nanti ya. Kalian beli ya. Yang nggak punya, ya, punya uang. pinjem aja dulu lah. Pokoknya jangan pakai salah capi itu ya. kemana mana-mana. Salah pakan, guys. Terkecuali senal gini, guys. Yang ada cucukan, guys. Tulis itu, guys. Yang ada cucukan, guys. Boleh, tamalah, senal. Boleh, guys. <tulis> Ini untuk batu senalnya, Ini batu. Jadi, tips. <tulis> itu guys tuh wah cek sendal guys wow. wow. ya guys. <laughs> yeah, guys masih selapakan tuh ya yeah, guys oke okay. banyak cukup kurang wah kayaknya dapat guys Ya yeah. um. yeah. kenor guys. Musangan pertama nih dapat enggak ya? Oh, ternyata kosong, guys. Pemasangan pertama masih kosong. Aduh, banyak juga nggak habis. Enggak ada yang makannya, enggak ada yang makan. Rupanya, ya. guys, mm -hmm. Jangan banget. Beda, kita jalan dulu ke atas, guys. yang kemarin guys kira-kira dapat itu ga itu guys Sorry oh, kadek gitu so, kayaknya dapat guys cara guys Hei Hampir-hampir lagi guys Tutorial berjalan di atas sungai Tempat yang kedua guys Kayaknya kosong lagi guys. Gak ada sanggutan? Ada? Gak. Oh, gak ada. Ini kayaknya ada kabel guys. Coba coba coba. Kita cek yang di sini guys. Oke. Okay. Wow. Oh. juga masih nggak dapet guys wah ini oyak oyakan karena batunya guys bukan karena tarikan guys sayang sekali yuk tempat juga kayaknya nggak ada ya uh masih utuh masih utuh Iya memang begitulah kalau kita tidak mendapatkan gambaran Rasanya sangat lulus Lemes guys Oke kita lihat yang ini nih Kita lihat selanjutnya. Yang itu juga Kayaknya tidak guys Gak ada tanda-tanda akan -tanda. ngangkat kita coba ini ini kemarin spot-spot spot terakhir ya oh kosong juga guys masih kosong oh ya punya kayak ini tapi itu masih fifty 50, 50 ya antara batunya yang terlalu besar atau memang strike yang ini juga kosong guys kayaknya guys wah kayaknya pasangan saya tuh nah itu yang saya pasang tuh kayaknya dapat guys semoga aja oke okay. lagi dari berapa pasang, deh. Kita belum dapat satu ekor pun. Gimana itu? penyapu hmm. Ya Iya, sudah terlihat dulu aja. Cek dulu punya dia. ini kemarin pasangannya Kang Yadi tapi ini harusnya gede guys ya cacingnya ada di atas guys batunya yang terlalu gede coba kita lihat yang itu Dan kita terakhir nih. Eh belum, belum, belum. terakhir. Ya, guys. Itu cuma disambar aja, guys, umpannya habis. Tapi setidaknya udah nggak ada. Oke. Kita cek. Yang kita pesan dulu. Coba dapet juga ya? Bukan kosong, nih guys. guys. doa dengan banget, guys. No, oh. tapi umpannya habis, guys. Habis umpannya, kayaknya ini enggak tahu karena kita yang terlalu siang, gini. Tempatnya habis dilamot guys. Ada sama sekali tuh, Sorry tau kan? Kecewa, kecewa nggak, guys? Hari ini, guys, lumayan kecewa, guys. enggak dapat gini, tapi kita masih ada harapan dua lagi, guys. Mungkin semoga ajalah. Okay, jangan lupa dukung kita Terus kembangkan channel ini Supaya bisa berbagi eh, petualangan, Berbagi pengalaman-pengalaman menarik Dan berbagi cerita-cerita menarik juga Dengan cara like, share, dan subscribe juga ya Bagi yang udah subscribe Jangan di subscribe lagi Nanti unsubscribe dong Oke okay, Subscribe dulu ya Terima kasih, guys, sudah pentengin kita hari ini. result kita mau renang, tapi videonya akan kita buat terpisah, kalaupun ada, ya. Kalau gak di video juga, ya, gak apa-apa. Oke, okay, see you next time, guys. Thank you so much, and bye-bye.